untuk channel ames jp balik lagi sama buah ames kali ini gue akan update request dari pada subscriber just yaitu tema one piece dan di sini udah gue tambahin musiknya musik dari one piece tapi jangan khawatir memorinya itu udah gue kecilin sehingga nggak makai banyak memori cuy. Oke okay, sebelumnya gua minta ke kalian agar dukung channel ini dengan menekan tombol like, share juga kepada teman-teman jika video ini berguna buat kalian. Oke cuy, tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita lihat oh, room slot. Nah ini room slotnya cuy. Slot buku lihat. Ini tuh slot papa. cuy di background slotnya, ini gua original, ini. biar lebih asik gitu, gak bikin gatel gitu. Kalau original untuk menginstal aplikasi ini, kalian butuh aplikasi tambahan sih. Ini CR7, ya. aplikasi. Kalau belum ada CR7, kalian bisa download di PlayStore gratis. Kalau udah di download, kalian buka cari produk download. Ini folder yang kalian download itu ada di sini, coy. Kalian pilih "extract", "extract" di sini, baru kalian masukin passwordnya. Passwordnya itu ini coy. Nah, huruf kecil semua, tanpa spasi. Ini password itu Kalau udah, kalian pilih OK, baru kalian pilih install, ya. ya install aja Selesai. Kalau udah selesai kalian tinggal buka aja aplikasinya. Nah, ini coy. Oke, sampai di sini dulu video dari gua sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya untuk yang sudah nonton sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga diberi kesehatan selalu diperbanyak rezekinya amin saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh